ketemu lagi di channel dapur Mama Siswa. di video kali ini saya akan membuat labu siam tempe tanpa santan versi kuah sedikit yang penasaran untuk resep kali ini jangan lupa like, comment, subscribe ya ya langsung saja untuk bahan-bahannya yang pertama siapkan satu buah labu siam setengah potong tempe untuk bahan selanjutnya siapkan 5 cabai merah 4 cabai rawit, 3 lembar daun salam, dan 1 lembar daun jeruk. 4 butir bawang merah. 3 butir bawang putih. Untuk selanjutnya, siapkan 1 potong lengkuas yang sudah dikebrek dulu. 3 butir kemiri. Gula pasir, setengah sendok teh. Setengah potong tomat. Ud sedang kecil-kecil secukupnya, boleh di skip ya kalau yang tidak suka, setengah potong kunyit, garam satu sendok teh, penyedap rasa satu sendok teh, dan sedikit rasa. Oh ya yeah guys, sebelum kita memasak di video kali ini saya akan berbagi manfaat kalau kita makan labu siam. Di antaranya, labu siam itu membawa sifat anti kanker dan labu siam itu membawa sifat anti diabetes jadi labu siam itu bermanfaat ya guys yuk mari kita memasak langkah pertama labu siam yang sudah kita potong-potong kita taburi satu sendok garam terus kita tambahkan sedikit air kita remas-remas labu siam tersebut agar getah dalam labu siam tersebut hilang kita cuci labu siam tersebut hingga bersih, lalu kita tiriskan. Langkah selanjutnya, kita nyalakan kompor, dan kita masukkan minyak ke dalam wajan, dan kita goreng tempe yang sudah kita potong-potong ke dalam wajan tersebut. Selanjutnya, jika tempe sudah kuning kecoklatan, angkat, dan tiriskan tempe tersebut kita taruh di atas piring selanjutnya kita masukkan bawang merah bawang putih kemiri kunyit Blender. selanjutnya masukkan cabai ke dalam blender lalu kita blender juga saya tuang sebanyak 6 sendok untuk yang suka kental boleh ditambahin ya tuang air ke dalam gelas yang berisi fiber cream sebanyak 200 ml lalu aduk biar tercampur rata dengan air tumis bumbu-bumbu yang sudah di blender tadi ke dalam wajan masak hingga harum selanjutnya kita masukkan 3 lembar daun salam 1 lembar daun jeruk 1 potong lengkuas lalu kita aduk-aduk sampai tercium bau harum jika sudah tercium bau harum selanjutnya kita masukkan udang kecil-kecil Kita masukkan tomat, kita masukkan terasi, satu sendok teh penyedap rasa, dan satu sendok teh garam. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Untuk bumbu selanjutnya, kita masukkan satu sendok teh gula pasir, lalu kita aduk rata. selanjutnya kita masukkan fiber cream yang sudah dicampur dengan air ke dalam masakan lalu kita aduk rata sampai semuanya tercampur tunggu sampai mendidih setelah mendidih kita masukkan tempe yang sudah dikoreng tadi ke dalam masakan lalu kita aduk secara merata selanjutnya kita masukkan labu siam yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci tadi aduk hingga merata kita tunggu labu siam itu sampai layu jika labu siam sudah sedikit layu lalu kita cek rasa ya barangkali kurang asin atau bagaimana kalau labu siamnya sudah layu boleh kita angkat dan kita hidangkan ya Di sini saya pakai versi kuah sedikit jadi saya biarkan Kan agak meresap ke bagian labu siamnya lalu kita angkat daun salam dan daun jeruk da -da, sudah jadi sayur lodeh labu siam tempe ku versi kuas sedikit dari dapur Mama sifat untuk menu selanjutnya, saya akan memasak sayur lodeh labu siam kacang panjang. Yang nggak mau ketinggalan, yuk buruan sekarang like, comment, subscribe ya. Dukung channel ini. Terima kasih.